uang buat aku cocok sel buat Ternyata saya bawanya tempat terlalu kecil Saya kira ikannya kecil-kecil ternyata ada yang agak besaran itu Ini udah ukuran berapa jari ini mas lima jari ya mas Jadi ini di temani mas di Pogra Mas Bro Ini ikannya nakal, makannya dari bawah. Jadinya kita susah ngambilnya. Oh, oh. Nah Wah. ini, ya. empat jari, mas, mas bro. Ada ikan bok. hari ini gak niat mancing bro. Niatnya jalan-jalan. Saya -jalan. hmm. kok lihat sungai ada ikannya. udah saya pancing. <laughs> cari bakso. Tadi mau cari bakso. <laughs> nggak kekosel-kosel berapa Aduh kena kok kailnya Anu Joni. Pintu <laughs> Aduh, aduh adik Joni <laughs> ini lari. <laughs> ini apa tiba ini <nilai>. lagi? <laughs> Pengen ini aduh, yaudah, yaudah, yaudah, yaudah malah, kalau kalau ini aku tidak mau tinggal aku mau tinggal oh, yaudah dapat dua ekor mas bro, ya tiga ekor mas bro ya, lumayan lah ini pokoknya cuma buat laut aja nanti habis. tak sensor gotongnya lah tak sensor daunnya, setelah aku entah ngapa itu lah itu kok ke situ kemarau, kemarau, nakal, ya allah, lain mana I'll Nge-stop nah, aku yuk sakit Rugi pecat besar. ini banget ya Iya Keren ya. Keren, mas Andi Keren, keren Keren, keren ini mas Pokoknya hari ini dianggap aja nggak niat mancing, <tuk> niatnya, cari niatnya cari bakso. niatnya cari bakso. Malah ketemu spot ya mancing baksonya <tuk> <tuk> nggak jadi, baksonya nggak jadi. Ini dapat ikan nila ini mas bro. yo, terus, terus, di, si, di, si, di. Si. Terus nih leb leb, itu toh alah alam macam sih, terus terus terus terus terus terus terus walah malam berdo, eh merahnya kok cantik kok cantik cantik kan cantik ya merah merah, wah mungkin karena ya airnya ini bersih merang, mengalir, airnya ini sungainya sungai yang mengalir, kayak air aqua, aqua, aqua, pakainya cantik cantik loh nah nggak rugi kita mas, jadi kita nggak kehilangan uang untuk beli bakso, goreng ikan aja, <gurangi> ikan aja, macarinya lumayan. <gurangi Alhamdulillah, lucu. <gurangi>. Ini yang namanya rezeki mas bro rezeki, ya. rezeki tuh kalau datang tuh nggak nggak kira-kira lah. sore hari pun datang. <gurangi> <gurangi> ayo, yo nah, ayo nah, jalur na tengah monon nah. ayo. Siro, siro, terus Terus, terus Aduh Tunggu ini banyak Ini Ini nilapi ya Nilawati Ini nilawati yang mengacung ayo terus yo, tiro oh, gede mas bro, walah langsung angkat Uh, ukurannya hampir hampir sama ya mas Bu. hampir hampir mirip ya mas Kayaknya mungkin ini segerombolan kan? mau mau reoni, mau reoni. dulu <laughs> yang lain tapi yang lain kak sian kalau kebanyakan mereka nanti nyari temennya di mana sian nah, dapat enam ekor sirotota ekong lali pulang <laughs> balik mas lu kacang butuh mancing <laughs> mas nangis mas heh banyak nangis <laughs> banyak nangis masak-masing oh, siapa <laughs> itu nangis masak-masing yuk coba lagi yuk yuk Di toko, apa nyala sekarang? Di toko, wuh, wuh, wuh, wuh, Besar wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, wuh, semang banget mas Bro hari ini, tuh kan, tuh hmm. kan. Nah, jadi hari ini tuh nggak bawa apa-apa mas Bro, cuman bawa joran sama pelampung sama lumut aja lumut. di jalan lumut tadi. Ada, tadi, saya ada teman mancing lewat. Mas aku minta lumutnya. <laughs> terus aku ini ketemu. Aku, kalau saya melihat spot di jalan ya <laughs> udah ini nyaga. Udah Apalagi kamera yang itu. Gak, <tuk> gak masuk, gak mending, gak mending. lanjut lagi mas bro bismillahirrahmanirrahim sekitaran Ayo, si, di, di, si, si, si si di, si. di, no? langsung TV okay. Oke. Okay. Nah, sudah cukup Mas Bro ya, sudah sore. Sore itu biasanya enggak ada matahari nanti kalau malam. Oke. Okay. Pokoknya terima kasih. Eh uh, pokoknya wis ngono kuwi lah, wong pokoknya enggak usah ngomong. Pokok terima kasih kalau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.